Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada Samsung A12 tombolnya matter Mulai, Pak. Tombolnya macet, tombolnya macet. Kerja ya, ditetkan. Ya, Coba kita matikan ya. gimana cara nyidupkannya lagi ya biasanya seperti ini guys kita tahan dua buah tombol volume atas dan bawah kemudian kita colok bel yang terkoneksi ke komputer tentunya komputernya harus hidup ya kemudian kita colok setelah muncul seperti ini guys silahkan ditekan tombol volume bawah sekali ya kita tunggu apakah dia hidup hidup guys itu ya cara menghidupkannya. Oh, kalau mau normal ya harus kita bongkar, kita servis. Oke, okay, semoga tutorial yang sederhana ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan. Mohon nonton diri, mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh